dua mie awan masih makan cilot ya tak patah dia itu sepanang main game terus cilotnya sisa dikit cilotnya sisa dikit sisa tiga gak boleh. Lagi lagi. Guys. Jadi ini kontak kontak kontak nomor rapi buat ngobati sakit pinggang. Mungkin gua mau pijet. Karena pinggang gua sakit. dia lagi fokus main gamenya. Dan yang satu lihat video terus. Oke. Okay. Betul, Selamat betul. Sambil nungguin miawannya datang, karena miawannya belum datang. Datang mana uh, itu? Tambah satu lagi miawan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu miawannya datang lagi. Habis tiga-tiga versi tiga buat datang Oke, makasih, Mas. Nah, ini namanya miawan. Enak tak? ya tak? Tuh namanya Miawan Tata nambah satu lagi guys Nambah satu lagi nama yang Oh, Panas Mayan gua Pakai Dia minta lewat garam berapaan sih mewahnya 12.000 tapi enak levelnya level pedasnya ada level 1 2 3 4 5 6 7 tadi gue sendiri nyobain level 3 main pedas kalau pas lagi ke GM plasa itu dekatnya SMA uh, oh iya yeah. SMK Mulu nah, pas dah tapi di atas harus masuk ke game plaza dulu. Makan sendiri kan? Eh, elek gini lumayan ya, enggak enggak panas namanya. Dah. Mau makan enggak? Makan dah. coba juga. ini kita bukan sponsor ini. Restinya iya, iya. <laughs> Dikira Mikirnya kita nyponsorin. Hah? Kita ke bawah ke bawah. sana? Ada gua wes. Kita menuju arah di sana di jalan. Ada yang gua wes. Cuman satu dua orang kayak kita. Cuma berarti Gak berempat hmm. Berempat sama siapa saja kalau berempat? Pokoknya sama Momo sama Momo sama foto sama foto Papa beliin dong. Papa enggak dibelin dah. Lihat dah, Gak dibeliin Miawan Papa. Maju maju maju. terus maju. maju. Oke, okay, duduk. Belin awan papa. Ya ta? Oke dah guys, nggak perlu panjang-panjang. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kasih sampai katanya habis makannya. Ayo ta habisin makannya ta. Ya ta? Kata? Ta? Kata? Makannya habis neta? Yaudah, bye bye bye, tahu bye bye bye bye, oke, okay, okay, thank you ya.